Enggak, Allah bilang, Allah bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa, tapi Allah enggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya, lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba, bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat, Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita. Gak mau ngasih tahu kepada yang lain, tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh Allah umumkan, giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau catat, wahai malaikat, tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan panggil, "Eh, hey, malaikat, semuanya lihat nih, hambaku lagi berbuat dosa." Nah, ditutupi aib kita. Besok ditunggu sehari Oh Malaikat Ya Allah ini udah besok nih Ntar dulu Ntar malam mungkin dia tobat Allah membuka pintu tobat Untuk uh, untuk dosa siang hari Di malam hari Allah buka pintu tobat di malam hari Untuk dosa di siang hari Dan membuka pintu tobat di siang hari Untuk orang yang berdosa di malam hari Oh tunggu nanti malam Dia mungkin bertobat Udah malam Ya Allah dia udah tidur Mungkin ntar lagi dia bangun Nggak bangun juga 24 jam Allah nunggu kita Nggak boleh catat dulu Kata Allah, malaikat jangan catat dulu Kenapa ya Allah, siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku Tunggu sama Allah Begitu kita sakit menjelang kematian kita Baru Allah ternyata melihat kita kayaknya nih udah ada perubahan Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal Ya Allah, saya banyak dosa Itu kan hambaku ini bertobat Di eh, sini, sini, sini hambaku Langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat Kata Allah, lihatlah malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan, lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepada Aku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan Aku ampunkan dosa kalian semuanya. Walla ubali dan Aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.